Baiklah persahabat Leslar manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Tentunya Bang Min akan memberikan informasi dan kabar terbaru seputar Lesi dan Bilar Yang mana kabar terbaru ini kita dapatkan persahabat ya bahwa Rizky Bilar tentunya semalam masih kerja atau syuting persahabat ya bersama Bang Dery Kita lihat di unggahan dari Bang Dery di GS pribadinya Tentunya Sun Rizky Bilar Bismillah kayaknya Tentunya mereka ada pemotornya dan proyek terbaru yang bersahabat, ya doakan misalnya yang terbaik. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kelancaran, amin ya Robbal 'alamin. Yang mana kita lihat para sahabat, ya, bahwa tentunya Rizky Blast Shooting ditemani calon istri nih, kita lihat. wow, luar biasa yang selalu setia, yang selalu mendukung, mensupport, serta mendoakan calon suaminya, para sahabat, ya apapun yang dilakukan tentunya sang calon istri selalu mendukung buat Rizky Bila luar biasa kesetiaan dari dedek Lesti kita lihatlah sahabatnya selalu menunjukkan tentunya kesetiaan dan keharmonisan dalam berni percintaan mereka luar biasa kita semakin bangga semakin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bila Berikutnya, para sahabat kita lihat di sini ada momen spesial banget nih ya, kita lihat. Wah, ini tentunya momen yang baru terlihat, para sahabat ya. Sampai Lesti Kejora tertidur nih, kita lihat, para sahabat, yang perhatikan. Dedek Lesti tertidur langsung direkam oleh Rizky Billar. Ini saking jailnya, para sahabat ya. Tetapi, jailnya Rizky Bilar kita lihat, para sahabatnya sambil memandangi wajahnya Dedek Lesti. Ini luar biasa kiutnya. Romantis, ruit banget mas sahabatnya Makin tentunya bahagia Kepada Leslie dan Bilar yang selalu memberikan vitamin-vitamin bahagia Tentunya inspirasi juga buat kita semua For fans ya Kita lihat dari de Leslie tertidur Saat temani Rizky Bilar syuting Luar biasa, masa sahabatnya doakan saya terbaik mudah-mudahan mereka selalu berikan kebahagiaan Postingan oh, tersebutlah dari post kembali oleh akun Instagram Sementara putih anakul Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Si kakak ngerekam Denda sambil memandengi wajahnya yang ketiduran Sweet banget sih Wow Memang romantis banget persahabatnya. ya Kita lihat dari rilut wajahnya Bang Bilar yang selalu memandangi Tentunya wajahnya dideklesiki di juara saat merekam ya Kita doakan saja mudah-mudahan tentunya hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin kita lihat persahabat ya ada videonya nih saat tentunya Rizky Bilar merekamnya kita lihat hasilnya aduh ini kejailan Rizky Bilar saat videoin Lesti Gejora yang sedang tidur persahabat ya inilah hasilnya wkwk katanya aduh emang tentunya awas ini jail dan usil banget persahabatnya sama calon bininya tetapi terharu banget Luar biasa tentunya hubungan mereka selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan selanjutnya tetap paten channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Mungkin dulu informasi di pagi hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh